Harta yang diwakafkan sudah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT Walaupun kita sudah sampai janjinya, sudah sampai waktunya Sepanjang wakaf itu dimanfaatkan oleh santri, oleh masyarakat Maka yang berwakif, mereka yang berwakaf Al-Quran Si ini akan mendapatkan aliran pahala yang tidak putus-putus Badan wakaf Al-Quran di tahun 2022 akan menyumbangkan 100 ribu Al-Quran khusus untuk Kalimantan Barat. Maka dengan ini kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menyalurkan impak sedekahnya dengan niat wakaf Al-Quran melalui badan wakaf Al-Quran. Insya Allah semuanya berkah dan manfaat.